kita modifikasi lagi guys kita tambah pip seperti ini. Kita solderkan saja ya, langsung di sini Ini untuk membuat suara rem, suara mundur truk itu titititititititititit gitu ya guys. Bukan tititnya tetangga ya buat titititit. Ya, kayak seperti ini guys. sudah kere t nah kita geresek-geresek saja nah, ini nah mantap jiwa oke langsung kita coba saja ya nggak usah banyak baca nggak usah banyak cangkeman guys oke nah lampu flashnya sudah menyala guys tinggal kita sambung ini switchnya ya. ini yang kemarin dari ini switch ya ke negatif baterai ini dari alarm ya Oke kita coba saja dengarkan nah nah titiknya sudah berbunyi guys nah, nah ini untuk mundur ya nah. bisa juga di aplikasi untuk rem Mantap jiwa, mempesona, guys ya!